mungkut berapa kalau satu mungkut tiga belas ribu kalau lima ribu bisa oh enggak bisa mana dapat lima ribu saja <Syukur>